Pengumuman-pengumuman untuk kelas 11 MIpang4 Dari hasil evaluasi keempat gelombang stasioner Yang dilakukan hari Senin 8 Februari 2021 Berikut adalah nama-nama yang masih harus mengulang mengikuti remedial Alisa Fabiandra, Zawa Aurelia, Devina Puja Agustin, Desia Aulia, Ananda Bauzan Ivana Marvela Jody Aryananto, Anastasia Glodia, Cicilia Tiara, Nabila Rifani, Otnil Teo Kevin Malyaki, Aldi Permana Putra, Tita Karensia, Fustin Putri Gonia, Nabila Anastasia, Arfa Giovanni Stepan, Rina Seruyana, Muhammad Arif Wibowo, Fatih Atta, Aurelia Klavanada, Agnes Angelina Safia Yang tidak usah mengikuti remedial lagi karena nilainya sudah baik. Ferionatan Joy Amabel, Elna Zahrima, Diandra Nanjaya, Susilo Triwibowo. Ferry Wahyudi, Albert Pardosi, Tabitha Hayu, Steve David Alejandro, Bima Arya Fadilah, Adinda Marta Angelin, Ria Fitriani, Yati Maulani, dan Reynald Marcelino Fanto. Terima kasih atas perhatian saudara. Dan berikut hasil koreksi ujian ulang atau remedial gelombang berjalan yang dilaksanakan tanggal 8 Februari 2021 masih ada empat orang yang belum dapat dinyatakan tuntas dan kiranya beliau ini bisa memperbaikinya pada saat UTS atau penilaian akhir semester nanti jadi nilainya ditabung seperti ini kita konsia masih perlu Rajin lagi, Anastasia Galodia, Agnes Angelina, dan Kevin Maleaki. Mohon ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya, disimak dengan baik, ditonton dengan baik, dibaca dengan tuntas. Sepertinya Anda hanya malas membaca saja, membacanya belum tuntas.